Mengatasi anis merah susah ngeplong, diperlukan adanya perhatian dan kesabaran bagi para pemiliknya. Burung anis merah atau biasa disebut dengan punglor merah merupakan salah satu jenis burung kicau yang cukup banyak digemari. Keindahan burung anis merah yang secara umum ialah memiliki keindahan suara kicau yang cukup memukau, dengan gaya yang cukup elegan, serta warna yang cukup mempesona. Tetapi di balik pesona anis merah tersebut, para penggemarnya terkadang sering mengalami kegagalan dalam membuat burung anis merah ngeplong. Hingga saat ini, burung anis merah sering dianggap sebagai burung yang gampang bimbang serta terlalu emosional. Apabila kita melakukan kesalahan dalam perawatannya, maka burung tersebut akan diam serta sulit berkicau. Oleh karena itu, dibutuhkan Adanya alternatif perawatan anis merah Supaya cepat ngeplok Hal ini Dikarenakan masing-masing burung anis merah Memiliki karakter yang berbeda-beda Oleh karena itu Pola perawatan kita pun Hendaknya disesuaikan dengan karakter burung tersebut Dalam membuat burung anis merah ngeplok Diperlukan adanya kreativitas Untuk memperoleh formula yang tepat Beberapa cara mengatasi burung anis merah susah ngeplong. Satu, perhatikan pakan harian. Dalam hal perawatan harian dan burung anis merah, Anda perlu memperhatikan pur serta ekstra puding dan mencukupi. Kemungkinan ekstra puding yang diberikan kurang tepat atau tidak cukup untuk mengatasi burung anis merah yang susah ngeplong Anda dapat menambahkan porsi ekstra puding atau memberikan ekstra puding yang bervariasi selain itu juga Anda dapat memberikan pakan tambahan yang berupa larva serangga, jangkrik, cacing tanah, atau ulat hongkong untuk buah Anda dapat memberikan sawu, pepaya, pisang, kepok, dan sebagainya Akan burung anis merah untuk pancingan. Bagi Anda yang memiliki anis merah jantan yang susah ngeplong, Anda dapat memancing birahinya dengan mendatangkan burung anis merah betina. Apabila anis merah jantan berada di dekat anis merah betina, maka burung tersebut akan menunjukkan kebolehannya dengan cara berkicau dan bergaya. Apabila Anda tidak memiliki anis merah betina, Anda dapat menggunakan anis merah jantan yang sudah gacor untuk digunakan sebagai pemancing. Yang perlu Anda hindari, jangan sampai keduanya saling melihat karena hal tersebut akan membuat down mental burung anis merah Anda. 3. Lingkungan yang aman dan nyaman Burung anis merah merupakan salah satu jenis burung yang membutuhkan adanya suasana yang nyaman. Oleh karena itu, bunga sekitar anis merah Anda. Salah satu faktor susahnya anis merah mengeplong, dikarenakan lingkungan atau suasana yang kurang kondusif. Caranya, Anda dapat memindahkan burung tersebut pada sangkar yang baru atau dengan digantang pada lokasi yang baru. Selain itu juga, Anda dapat memberikan terapi pengembunan supaya anis merah cepat ngeplong. Dengan menerapkan beberapa cara ini, dijamin burung anis merah yang Anda miliki tak akan kesulitan ngeplong lagi. Dengan mengetahui cara mengatasi anis merah susah ngeplong ini, Semoga dapat menjadi solusi tepat bagi Anda untuk mengatasi burung anis merah yang Anda miliki agar mudah ngeplong.